Guys, aku barusan dapat kabar, Xiao si dan anakku udah bisa keluar, dan mereka udah siap. Ayo kita jemput mereka sekarang ya. Itu dan nyampe guys, udah di depan rumah sakitnya nih. Dudukan nih, ayo kita langsung masuk. Situ, kita jemput bawa pulang. Kayulima ini ketemu sama anak dan ibunya guys, guys. Ini dia. Guys. <laughs> Gimana? Selama persalinan satu minggu di rumah sakit aman ya? Mama. Aman. Makanan juga, juga enak. Iya, suasana juga bagus. Cahayanya. Ini dia guys. Jadi, saya tuh melahirkannya di sini, ya. ya. Sayangnya, kamu melahirannya di sini, ya. Iya, melahirannya di sini, ya. ya di kan toko, ya. Langsung kita bawa pulang ke rumah, yuk. Kita bungkus yuk. dia, kita buru-buru, ya. Ayo pulang, ini cahaya matahari pertama, ini buat putriku. Ini tuh, aduh, kasihan. Terlalu jadi coklat, dong. Iya, sih, Kulitnya coklat hitam. <tuh> Kayak <big> boy. <tuh> <tuh> sayang, sayang, nggak jadi. Kita rumah sakit yang belakang sana, nggak jadi. Yang di sana, Di sini lebih bagus, lebih gede. Soalnya lebih banyak bangunannya, <tuh> oh, foto ribet banget, guys. Soalnya gara-gara ini, itu angin ya, dan lihat matahari. Super oh, bener-bener cuaca -bener. hari ini tuh luar biasa mendukung banget. Tadi ini musim. Susu fall autumn ya. Untung lahirannya di sini guys. Jadi aku pulang perginya juga gampang, jemputnya juga gampang, nganterin barang-barang ke sini juga gampang guys. Habis ini ingat ya guys ya, kita ada kejutan. Jangan nangis sayang! Jangan nangis! Halo sayang! ya hey, <laughs> Jangan nangis sayang! Jangan nangis! Hey, ah? Jangan hey, nangis! Jangan <laughs> nangis! Nangis! Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sini sini sini. Terima kasih. Hai hai! Hai hai! Mama ante Ah hai hai hai hai, naik itu itu, mama itu Yeah. Guys mereka seneng banget guys Senengnya aku ini Mereka seneng banget Untung aja ini Sampai nangis Sampai mewek adoh. Surprise Surprise Home sweet home Seneng banget guys Sampai nangis guys Sampai nangis Kita berhasil Berhasil グラス。あの、<笑><笑> 安心ですよね? <笑>ですよはい。 Terus, Mama heeh, heeh, heeh, Mama heeh, heeh, nangis. heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, terharu heeh, heeh, heeh, heeh, Happy, Ini kayak gini loh guys, Rame itu gitu. tuh, banget. Hendak tahu ya, apa yang Terima kasih. yang? Tadi itu. Sangat Happy. Hey guys, kita berhasil Pokoknya berhasil, berhasil Senang banget, ayo dari sini kita foto-foto dulu ya Mama, ayo, foto-foto Foto-foto, Shaxing Shaxing, let's go Ya itu dia guys uh, Karena Shaxing juga buru buru ini, jadi kita nggak bisa bikin vlog lama-lama Soalnya uh, Anak kita ini Lagi bocor guys Lagi bocor Kayaknya pup dia Mama, Mama dustan, Mama Dalam juga bentar lagi nangis ini, jadi sampai sini dulu ya. Uh, vlog kita uh, udah resmi, keluarga buku Nipong ada tiga. Yes, Senang banget buat kalian yang belum like, subscribe, dan komen. Segera like, subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya, anak kalian, bapak ibu, mertua kalian, ya teman kalian, guru kalian semuanya ya. Sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching video welcome to boku -no Nippon.